Ya, jadi jerabah dikasih nama julang Itu namanya Sebagai pembawa pesan Agar ia kelak bisa menjulang Melampaui kedua induknya Dan penanda bagi kita semua Untuk terus mencintai dan merawat Setiap amanah Allah Subhanahu wa Yang menitipkan makhluknya Di ragunan ini Dua you know. bulan, bulan setengah hmm? Ya yeah. Ya, untuk mulai makannya juga udah mulai banyak. Masih, masih, masih, masih. yang resmi makan para. Semua keluar dulu.